Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita ke unggahan pertama, ada sebuah unggahan spesial tentunya para sahabat, ya Ketika di vlogging atau video afdaliusma Dali persahabat para sahabat, ya tentunya bersama Kak Arifi Evi Disitu ada sebuah penyampaian dari Kak Arifi Soal pernikahan Lesti dan Rizky Billar para sahabat ya Yang mana disampaikan bahwa persiapan pernikahan Lesti dan Bilar tentunya sudah dipersiapkan dari tahun kemarin persahabat ya Oleh Lesti dan Rizky Bilar Tentunya persahabat ya kita semakin bangga bahwa tentunya Lesti dan Bilar tidak ingin merepotkan orang lain Tentunya hanya mereka berdua yang mengurusi dan turun tangan langsung persahabat ya semakin bangga Mudah-mudahan tentunya untuk acara nanti dilancarkan dan tentunya disuksesan amin ya robbal alamin ya menepas singkat tersebut tidak di kembali oleh akun instagram lesralofatiks yang ada sebuah kalimat caption dituliskan Persiapan udah dari tahun kemarin dan itu mereka berdua benar-benar turun gunung langsung buat ngurusin hajatannya mereka nanti Gak mau ngerepotin orang lain apalagi keluarga, best banget atau oh sahabat ya Tentunya Masya Allah pasangan terhebat mandiri bekerja keras Rizki bilar dan Siti kejora semoga dipermudahkan amin ya robbal alamin luar biasa persahabat, ya semakin bangga kita sebagai fans Lestela Love yang selalu tentunya diberikan kebahagiaan oleh idola kesayangan kita dan berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan kabar bahagia alhamdulillah para sahabat, ya untuk single terbaru dari Dedek Alexi Kejora dengan judul bahwa aku ke penghulu sudah ditonton sebanyak 10 juta viewers sahabat ya. Ini luar biasa berkat kekompakan dan kesulitan kita alhamdulillah sahabat ya. Akhirnya sudah tembus di angka 10 juta viewers dan untuk Video klipnya sudah di trending 17 dan trending gua untuk musik persahabat ya Doakan saja untuk karya-karya dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan bisa selalu booming dan selalu trending Amin, ya robbal alamin Dan mudah-mudahan juga persahabat ya Tentunya untuk viewers di tanggal 13 nanti bisa di diangkat 13 juta kali ditonton persahabat ya Kado spesial di acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga jangan sampai lupa persahabat tidak info spesial bahwa tentunya setiap hari akan hadir acara jodoh wasiat bapak-bapak kedua di ANTV yang akan tentunya hadir persahabat ya Kita dukung untuk karya darilah kesayangan kita persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ke kabar selanjutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IGS-nya Kak Renzila Zuwardi Aduh, bikin traveling dan penasaran nih persahabat Tentunya memposting foto kebaya di persahabat ya Aduh, tentunya apa mungkin Ini kebaya akan dihadirkan di acara lamaran nanti persahabat ya Di acara lamaran Lesti dan Ski Wow pastinya bakal ada kejutan lagi persahabat ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia kejutan baik dari Lesti dan Rizky Dilar Dan untuk ke kabar berikutnya juga persahabat, alhamdulillah persahabat ya untuk akun Instagram Om Izar sudah centang biru persahabat ya ini berkat tentunya koko, -koko makan kita juga yang selalu mendukung untuk keluarga Lesnar Pak sahabat ya, yang mana banyak sekali komentar dan banyak sekali respon dari postingan tersebut yakni dari akun Instagram dari underscore 56 mengatakan yuhu semua mulai centang besok hilang siapa nih waduh akan saja Pak sahabat yang mudah-mudahan keluarga Lesnar tentunya bisa. Centang biru semuanya untuk akun Instagramnya Prasabat ya doa yang terbaik Tentunya kita selalu panjatkan mudah-mudahan tentunya kita selalu diberikan kabar-kabar bahagia dari keluarga Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya Prasabat ada kabar terbaru soal Rizky Bilar ya kita lihat aja nih di lokasi syuting Lagi-lagi tentunya Rizky Bilar menunjukkan kejahilannya Prasabat ya aduh semakin cute dan semakin membuat kita ketawa habis Prasabat ya kita lihat dalam postingan tersebut, tentunya Haris Firza naik perahu dan tentunya kejahilan rizki bilar mulai terlihat persahabat yang ingin menjatuhkan Haris nih, aduh memang tentunya kalau tidak ada rizki bilar, suasana tidak akan ramai persahabat ya, tentunya ini yang menyebabkan kita semua semakin bangga bahwa rizki bilar adalah sosok yang selalu memberikan. Kita semua kebahagiaan bersahabat ya, doakan saja mudah-mudahan tentunya bang Bilar hari ini selalu berikan kesehatan dan dilancarkan untuk syutingnya hari ini. Dalam postingan tersebut juga tentu ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Lesla Lovatik, si bontot yang paling jahil ada aja nih. Yang jadi korban kejahilannya, osas paling sering ngepsis, wow, tentunya banyak sekali komentar juga para sahabat, ya, dari postingan tersebut yakni dari akun instagram FV 615 mengatakan paling bontot, paling jahil, paling ganteng paling cepat melepas masalah yang fix di bontot meresahkan tuh, persahabat ya respon positif nih mudah-mudahan saja doa kita tentunya selalu dipanjatkan untuk idola kesayangan kita kita masih menunggu kejutan barunya persahabat mudah-mudahan. Sore hari ini juga kita mendapatkan cirukan vitamin manja persahabat ya dari idola kita. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. buang menurut ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.